Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Yating Ensel kali ini gue mau bagi-bagi script lagi scriptnya itu adalah script GB XPS mode ya ini scriptnya sangat ringan karena tidak memerlukan aplikasi cheat beat. jadi kalian gak usah setting-setting lagi tinggal uh, setting resolusi uh, PB nya aja ya Oke, untuk tutorialnya langsung aja cek gitu Untuk langkah pertama kita setting screen resolution dulu. Gue mau menggunakan 1366 768 atau yang paling tinggi ya di laptop gua. Oke, kalau udah eh, ekstrak dulu terusnya lalu pindahin ke desktop ya. Terserah kalian mau pindahin kemana. Kalau udah sekarang jalanin pb-nya dulu untuk akun tumbal. Jadi untuk akun tumbal kalian menggunakan sandboxi dan menggunakan default box. Tinggal login kayak biasanya. Nah dan kalau misalkan akun tumbal kalian udah login, login akun job kalian ya. Untuk akun job kalian bisa langsung menggunakan pb launcher aja ya. Langsung buka biasa. Oke, untuk di sini gua percepat. sini udah masuk semua ya akun job gua dan akun dobal gua tinggal masukin ke server yang sama kalau udah kita setting dulu Nah untuk di akun utama itu kita setting default ya di bagian video itu menggunakan 1024 kali 780 dan window mode lalu ke control kita pindahin mouse sensitivity nya menjadi 0.1 atau enggak default setting dulu lalu pindahkan 0.1 lalu untuk di akun tumbal kalian ya terserah kalian lah intinya harus menggunakan 1024 kali 768 dan window mode nah kalau udah akun utama kalian atau akun job kalian itu membuat roomnya ya dan aktifin bomnya jangan lupa sini menggunakan lima ronde karena udah enggak ada tiga ronde atau bisa menggunakan yang beberapa ronde lah terserah kalian nah untuk posisi layarnya sekarang kalian terserah kalian mau di mana dan mau mulai scriptnya itu terserah mau di job duluan atau di akun tumbal duluan gue pindahin dulu layarnya ini kayak gini ya jadi terserah kalian nanti dia akan pindah otomatis lalu kita mencet F1 untuk memulai dan F2 untuk stop nah ini udah gue mencet F1 nah dia otomatis pindah layarnya dan otomatis ready. Nah untuk tambahan. Script ini tuh udah auto climb ya. Auto climb. Uh, yang bermain 60 menit. Dan sebagainya itu udah auto climb. Nah. Mungkin cukup sekian ya. Video ini. Nah untuk kalian mau lihat review ini. Silahkan dilihat aja dulu. Mungkin nanti ya. Passwordnya saya tampilin. Di menit menit akhir ya. Antara menit ke apa ya tiga lah menit ketiga sampai ke akhir di ada tiga kali gua nongolin passwordnya ya dibuat kalian yang nanya lagi di kolom komentar bang passwordnya mana bang passwordnya nggak bisa nggak ada itu nggak akan gue balas atau gak gue respon lagi ya karena udah tiga kali gua tongolin di video ini oke okay? terima kasih